大家好,為了你們所有人,加油,支持這個頻道,如果我們不贊同,fuck okay you. guys, kita langsung aja masuk ke video yang pertama. Oke lanjut ke versi dan yang kedua Oke lanjut ke versi dan yang ketiga ya oke lanjut ke versiode yang keempat oke lanjut ke versiode yang kelima Oke, okay, lanjut ke versi yang keenam. Oke, okay, lanjut ke versi yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke sembilan. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11. Sepertinya masa depan menjanjikan kebahagiaan Akan tetapi untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan Masa lalu harus segera ditenggelamkan Laporan selesai Oke lanjut ke persidangan yang ke-12 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-13 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-14. Oke lanjut ke presiden okay, ke yang ke-16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 Oke okay, lanjut ke berseda yang ke-19. Oke okay, lanjut ke berseda yang ke-20.